Kata-kata bijak islami penyejuk hati jangan hanya meminta untuk dimudahkan, namun mintalah untuk dikuatkan. Karena Allah menguji setiap hambanya yang bersabar, agar bisa menjadi hamba yang bertawakal kepadanya.